Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala asrafil Anbiya walmursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in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 serta dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan ilmu pelet Ilmu pelet ini sangatlah ampuh untuk menaklukkan hati orang yang anda idam-idamkan Asalkan Anda niatkan untuk kebaikan, misalnya untuk menikahi target Anda, bukan untuk dijadikan main-main. Jadi, pergunakanlah dengan bijak ilmu ini agar berhasil. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share video ini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 serta apa maksud dan tujuan anda terhadap si target Setelah itu anda bacalah Alhamdulillah Sebanyak sembilan kali Dengan menahan nafas Lalu kemudian anda tiupkanlah ke telapak tangan anda Dan usapkanlah ke wajah anda InsyaAllah jika anda istiqomah dan yakin dalam pengamalannya Serta memohon kepada Allah Subhanahu SWT Dengan hati yang tulus Maka target anda akan tunduk dan cinta terhadap anda Sekali lagi perlu diingat Pergunakanlah amalan ini hanya untuk tujuan baik saja Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih